Prediksi episode 7 The Penthouse Season 3 Pada preview episode 7 drama Penthouse diperlihatkan jika Eng Byul tengah mempersiapkan dirinya untuk mengikuti audisi pemilihan musisi tetap untuk pusat seni Chong Ah. Eng Byul terlihat menggunakan gaun berwarna kuning dan kembali mendapat tekanan dari ibunya yang terus memaksanya untuk menjadi lebih baik dari siapapun termasuk Chon So Jin sendiri. Selain itu sepertinya di episode 7 ini Ng Biul akan kembali mendapatkan ingatannya secara perlahan karena Ng Biul kembali meminum obat penenang. Hal itu menunjukkan jika Ng Biul mengalami depresi berat dan membutuhkan obat penenang untuk menenangkan dirinya. Seperti yang kita ketahui pada episode 6, Ng Biul kembali mengalami depresi berat setelah melihat ibunya membunuh Oh Yun Hee yang telah menyelamatkannya dari nonajin. Saat itu Ng meminta Con So Jin untuk memberikannya obat penghilang ingatan namun Con So Jin menolaknya karena tidak ingin Ng tergantung dengan obat-obatan lagi. Namun sialnya Nona Jin malah menyuntikan obat penghilang ingatan itu pada Ng secara diam-diam agar Ng tidak mengingat perlakuan Nona Jin terhadapnya. Hal itu membuat Ng melupakan separuh ingatannya, bahkan dia tidak ingat jika Nona Jin telah mengurungnya sebelumnya serta Rona yang membantunya kabur dari Nona Jin. Bahkan melupakan Oh Yun-hee yang telah dibunuh oleh ibunya sendiri. Kemudian Sok Hun sepertinya akan mengetahui jika dia adalah anak kandung dari Jo Dante. Sebelumnya, kita sudah tahu jika Sok yung membantu Jo Dante untuk mencuri stempel dan KTP milik Sim Suryon untuk mengambil alih aset Sim Suryon, termasuk penthouse, dengan imbalan Sok yung akan mendapatkan aset yang besar. Namun, pada akhirnya Sok yung tidak diberikan apa-apa oleh Jo Dante, dan anehnya, nama Sok Hun masuk ke dalam pemilik aset tersebut. Setelah mengetahui hal itu dan diusir oleh Jo Dante, Sokyung mungkin langsung menemui Sokhun dan bertanya bagaimana bisa nama Sokhun masuk sebagai pemilik dari penthouse padahal yang membantu Jo Dante selama ini adalah Sokyung bukan Sokhun. Sokyung pasti mengira jika Sokhun telah menusuknya dari belakang dengan pura-pura membenci Jo Dante. Mendengar hal itu Sokhun pasti kaget dan bertanya-tanya apa yang terjadi sebenarnya. Selain itu Sokhun juga pasti tidak menerima hal itu dan langsung menemui Jo Dante. Nah, di sanalah fakta jika Sokhun anak kandung Jo Dante akan terungkap. Selain itu mungkin saja Jo Dante secara tak sengaja akan mengatakan jika Sokyung bukan saudara kembar Sokhun. Setelah mendengar itu perasaan Sokhun akan bercampur aduk karena tak bisa menerima fakta tentang dirinya yang merupakan anak kandung Jo Dante. Di samping itu Sokhun akan memiliki rasa bersalah yang besar terhadap Sim Suryon. Rona dan Sokyung karena fakta tersebut. Karena hal tersebut Sokhun akan memilih untuk mengakhiri hubungannya dengan Rona karena terlalu merasa bersalah terhadap Rona. Terlebih ayahnya yaitu Jo dan T sempat berniat untuk membunuh Rona dan juga Oh Yunhee. Sokhun tidak akan memberitahu alasan kenapa dia memilih untuk putus dengan Rona agar Rona tidak tersakiti lebih jauh lagi. Terlebih jika Rona mengetahui fakta itu pasti Rona akan sakit hati. Jadi Sok Hun memilih putus dengan Rona tanpa alasan yang jelas. Baik Rona akan bangkit dari keterpurukannya terlebih sekarang dia hanya berdiri sendiri setelah kehilangan ibunya dan Sok Hun yang memilih untuk putus darinya. Rona akan menjadi pribadi yang lebih kuat dari sebelumnya dan akan melawan semua orang yang menghalangi jalannya karena tak ada hal yang harus dia lindungi lagi. Rona juga mulai menyelidiki terkait kematian ibunya yang janggal. Selain itu Rona juga akan menemukan sebuah fakta tentang dirinya dan kematian Oh Yoon Hee. Hal itu bisa terlihat dari perlawanan yang Rona berikan pada Chon Soo Jin di preview episode 7, Rona terlihat lebih berani dan percaya diri untuk melawan semua orang yang telah melukainya. Selanjutnya, pada episode 7 ini Kang Mari kembali bertengkar dengan Yeo Dong Pil setelah sebelumnya pada episode 6 mereka pisah ranjang karena berbeda pendapat terkait Jo Dante. Pada episode 7, yo Pil akan kembali meyakinkan Kang Mari untuk tidak melawan Jo dan Tae agar keluarga mereka tidak diserang oleh Jo dan Tae yang jahat. Namun Kang Mari tidak akan mendengarkan perkataan yo Pil karena sudah terlalu muak dengan kelakuan Jo dan Tae yang kelewat batas. Kang Mari akan tetap bersikuku dengan rencananya yang telah disusun dengan Sim Suryon serta bantuan dari Ketua Song. Selain itu Kang Mari juga terlihat menyerang seseorang di sebuah ruangan bersama dengan Sim Suryon yang berpenampilan seperti Na Ae Gyo. Sepertinya ini ada kaitannya dengan masalah tanah di distrik Chonso yang hendak dikuasai Jo Dante untuk membuat Jo Dante Village. Sim Suryon sepertinya mengambil alih semua tanah yang hendak Jo Dante beli di distrik Chonso untuk menggagalkan rencana Jo Dante. Selain itu Jo Dante terlihat meminjam uang yang sangat besar kepada Ketua Song dengan jaminan penthouse. Hal ini menunjukkan jika Sim Suryon membuat rencana dengan Kang Mari untuk membuat Jo dan Tae jatuh miskin. Ketua Song mungkin adalah salah satu orang yang membantu mereka dalam melancarkan rencananya tersebut. Selanjutnya Sim Suryon terlihat mendapat sebuah telepon dari Hyun Chul yang mengatakan jika dia memiliki sesuatu yang mendesak yang ingin disampaikan. Hal itu sepertinya terkait dengan Logan Lee yang masih hidup. Namun hal ini juga belum tentu pasti karena bisa saja Hayuncul memberikan cara untuk mengagalkan rencana Jo dan Tae dalam pembangunan distrik Chonso karena Hayuncul terlibat di dalamnya. Rencana Sim Suryon itu juga didukung karena ternyata Sim Suryon adalah pelobi dari konstruksi Dohei. Sim Suryon terlihat menemui Jo dan Tae untuk membicarakan perihal tanah di distrik Chonso. Karena terlanjur kesal sepertinya Suryon akan menghajar Joe Dante karena sudah muak melihat wajahnya yang seperti iblis. Joe Dante pasti akan memohon pada Suryon untuk mendapatkan tanah di distrik Chonso namun Suryon tak akan memberikan semudah itu. Selain itu Baek Junki juga seperti mendampingi Suryon saat menemui Joe Dante. Di sana Baek Junki juga mengancam Joe Dante dengan sebuah pisau. Sepertinya Jo Dante akan membayar mahal untuk tanah yang telah konstruksi Dohe dapatkan agar rencananya untuk menguasai distrik Chonso berhasil. Di akhir preview episode 7 kita melihat Jo Dante yang hendak ditabrak oleh Sim Suryon dan terlihat jatuh di jalan dengan darah di muka dan kepalanya. Sepertinya luka itu didapatkan Jo Dante saat diserang oleh Sim Suryon sebelumnya. Namun Sim Suryon tidak akan menabrak Jo Dante melainkan hanya mengancam dan menggertaknya saja. Hal ini sepertinya akan jadi awal dari pembalasan dendam Sim Suryon terhadap Jo Dante atas apa yang telah dia lakukan. Sepertinya Sim Suryon juga telah kehilangan Hoon dalam episode ini karena Hoon memilih menghindar setelah mengetahui dirinya anak kandung dari Jo Dante. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian memiliki teori atau pendapat terkait hal ini? Jangan lupa untuk tulis teori dan pendapat kalian di kolom komentar agar mimin juga tahu informasi yang lainnya.